Matos saya nge-lag. Gue luka colok anjir. <t -hums> <t -hums> atau saya ngelag banget loadingnya. Oke hey guys, ini aba, part 3 aba. ya. Kemarin kita quit MP di War 13, habis itu aku... Abis Man, upgrade. Woi, game. nama gamenya apa? Lu enggak ngejelasin ng ke ininya orang lo kan? Remnan atau ada tulisannya di bawah kiri? Kemarin abis di War 13 setelah aku upgrade equipment, aku sempet ngelanjutin bentar Kita ada Maze, tapi Maze bukan Maze sih, kayak labirin gitu Kayak cuma aktifin portal habis itu udah kelar Tuh ada Dwiki sama ada Pindi. Mana Finn? Findi? Pindi Siapa Findi? Atau? Oh, Gue ada publik tuh 12 nih, di dipublikin No. Jadi lu apa Dewiki yang second nya Nggak tau, mainan gak the toy the hell, udah hell. <tuh> ya gak reti resist. Resist apanya? Gue kebakar sih. <tuh> itu <resist> anjir. Wah, <tuh> Resist wah, wah, wah, wah, wah, wah, Armor, armornya jadi kayak enggak ada armor. Jika <laughs> kayak pakai baju. harusnya enggak hilang-hilang. Ah. Yuk ah. Jangan dibunuh dong. Jangan, Mbak. Abang, jangan dibunuh, abang. Yuk, iya. Udah, ayo Kukur baju sama anjing, kenapa nggak ada yang ganti, coba? Ganti satu salah satu. Jawab dia yang ikutin gue anjir rum. Karena gua tahu. setelah checkpoint aja lah. Ya. Yes. Tahu checkpointnya di sini anjir coba turunnya. Hmm momen bodoh Lu panas eh oh no why gua gak ngerti dah soal di record gua kecilan kemarin 1% gua bikin 120 sekarang kenceng banget entah BD100 dulu gue sama 100 udah pecah aku teriak ya aku teriak sih, aku kaget aku kaget gitu, teriak jangan lu disini musuhnya pada kayak oke okay, ya jangan oh, aku koi ba se barbarian awas dia kasulin disini sprite unlock tuh katanya guys ayo gitu. aja ayo ayo ayo ayo sih ayo ayo ayo ayo ayo Bisa ayo ayo kan, <tuh> <tuh> Mas orang bunyi kayak, kayak bunyi skillnya, bos itu kan inget Kauut apa nih? Ouch, gila lempar gua cuy dia yeah, makanya depan Lempar udah kayak ada apa-apa ada kasut Aduh, kena radiasi gua Sakit amat Botak dan berani anjir tuh sender ga bunyi Nggak Man bunyinya tuh sebenernya disik gitu ya itu sih kalau ada, ada boss ini oh, oh ini ini nih nih pake radiasnya ini bossnya mana sih lihat aja yang beda sendiri kakak nah, semua kayaknya itu tuh yang ngelempar membangun radiasnya ini beda-beda tapi ini beda Sampai nembakin api Bindi Eh elah, abu mulu Bentar ya, suara game mah gede banget sih Heran kok udah kecilin juga Ini gede banget ini minibon senda ini Gila, adik kasih ampun cuy. Susah <laughs> amat. Bar tangan kanannya 5 jari, tangan kirinya tiga jari dong. gue ganti. Eh. Uh yaudah gue ganti senjata juga dah kayak salah pakai sniper di sini gue shotgun dilek <laughs> sini <laughs> ya. pada ngedeketin semua musuhnya ininya ganti jadi Repeater aja lah udah bener best pipiter Aku masih kenara di AC Wey Masa Anjir it, itu oh. Anjir ya, ga kerasa banget Spear nya Spear nya meledak geng Itu checkpoint dah Tama oh, yeah. nah, Finn baru ada anjing lagi tuh ya yeah, why not gua nyampe cepat what the hell What the hell ini tuh ini <laughs> kayak enggak biasa oh mati sih I need ammo Kok terbang sih? Apa terbang? Kita terbang sama di Anjingnya dia 1 hit ke aja Nice dimilihin dingin siapa yang mati lah huh, oh, kali, -kali. lu jangan di nah, tempat Irvin ngalek dia jangan di tempat kamu ini siapa yang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 Anjirnya, nah. anjirnya itu Itu yang Tuh, dah cu, kenapa ini Jari, mati, ini jadi mati, thank you Dulu jadi, jadi, jadi, jadi beban tuh. Ditumbal Nah kok dia gak nganyaranku sih? Tapi ini masih gak jelas Bye bye Pada cepat semua nih jalannya gue. Ah bleeding tar. Tati ada anjing berhalo. Enak ya? gerah itu apa matahari gerhana gitu aja itu kalian kalo ketemu gerhana matahari lihat pakai mata lampu Coba buta guys katanya hmm. itu karena nyoba aku yes. agak lah eh, katanya eh jangan katanya cobain dulu dong iya nih maaf ya Ntar dong, gua mau upgrade Thresh dulu, Thresh gua <laughs> Aku pake traits, Quick Hand, gak usah oh. lah, Keeper Blessing Climber, vaulting Speed Anjir, cuma 1%, 1 skill, nangis banget <laughs> <laughs> Parah, Biki <Wah>, <laughs> kagak sengaja, Win. Dia udah dia tuh marah. Iya udah dia. Nah, das ini kau hilir dulu ya. pada. Jadi Kita pindah ini. Friends yeah! v The oldest metal in the world, or at least the world that's left. Jadi ini.. Tidak jalan deh kayaknya Jadi ini game apa sih? Udah part 3 dan gue masih gak ngerti hmm, Jadi dunianya tuh korupsi Dengan root-root itu tuh yang di awal Di akar pohon. Oh.. Intinya kita pengen berhenti gitu What the? <tuh> udah lah cek lagi sebenernya darah gue udah yang setengah <tuh> di belakang gue ya, masih banyak Gede, gede. Itu tengkorak, dia nembak doang kejadian nih. Kok Masa bisa dapat? Tidur lagi. Pakai pistol enak. Oh, tiket tiket nih. Wuh, udah chest Si Fendi gak ngomong saking ngelag atau yang lagi marah? Saking ngelag aja Marah dia, ya, ngembok Oh, marah Gak matah, gak matah, gak Marah beneran <marah>. Lag <laughs> aja gua Semangat, guys Gua bingung si Fendi yang mana Si Fendi yang mana, Bagus, gua belenya belakang, gua, gua pasin belakang Lihat aja yang nge-like siapa udah gitu? Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, datang <tuk> lagi di mana ada api bukan ih ada Ah, oke oke. Ih. Tere -tere. Mana sih jana ini? Eh chest Chest Ada merah-merah nih. Merah-merah, cek roi glowing rod Apa tahu Ini buat Oke, okay, masih maju ke sini De -de. Ini karena emang tempatnya atau tempatnya Kenapa? Oh, oh, Lu FPS-nya FPS-nya gitu loh oh. Kayaknya tempatnya kalau gini Uh, apalagi udah dijanggal. Okay. Eh, am gue habis ya. Udah ya. aku mana tahu. Udah Hai, hai, hai, Ouch. hai, merah, merah tuh. tuh kasih hai, hai, merah hai, hai, hai, hai, Oh. Nih apa, ya, bisa nampainya nggak? Iya. Oh. Tau so, sini. Kelat oh, banget yang nge-heal-nya. nih, sekarang gue cek point malah nge, oh, lalu lalu nge Tanyakan seperti itu. Hebat sekali. Letterlet. Nah, Lu juga sama skill-nya. Eh kan gue mah jangan dipakai kalau lagi ketik kok. Nah, Apa kali Buat April, Simbun, Simbun, Battle, than Never, late The set Iya, ih, ini sih notifikasi? tuh bos nih, ini bos deh nih. Iya, yep, bos, kok oh. ada itu? Iya, nah, itu boss. One. apa? Bos uh, apa nih? bos, apa nih? bos, nih? lembah. hari ini kan yang kau. di mana? wah, gila kapan itu siapa anjir nembak? Backhaul, Bentar ya. Anjir itu bosnya one hit gitu ya Parah banget Ini ya, makanya, <laughs> jangan jarak deket gitu ya Atau boleh jarak deket mana sih? Tau oh, men, dia lagi akuannya lagi naik Kalp Ayo hidupin, hidupin, hidupin, hidupin, ayo dia nggak ada ke gua Cip ini juga diserang 4 biji Aku sedih Uh, shieldnya nyala Wah, partikelnya banyak ya Vin gua mati, Vin, mati, mati, Vin, mati, mati, Vin, mati, Vin Kan dia bakal gunain skill-nya, kalau cepet lu oh, Itu unuh bocococonya serapan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 guys biasanya sniper aja maaf. udah ya sih bos biasanya mengisi sniper sih ya <laughs> bukan yang kesini tadi kita ke situ iya ke situ aku sniper gua nggak ada empatnya nah, sedih Kusen <laughs> baru dia dateng, astok ya besi aja, ga bisa kabur Eh, keparik! Eh, keparik! <laughs> iya, segala duki tuh Bentar, lu menungguan jauh dulu Ini... Game asa kayak ini ya Dark Souls ya? ya? ya? Emang rada susah Iya, rasa-rasa Dark aja. Gua udah ngerasa Se -se baso dong Dark Soul? Wtf Ya udah kok ga Elden Ring sih aja Udah kaluh Udah kaluh, ini lu kasih deckhaw lagi Belum nah, bisa Tunjuklah Jangan Ben, cabut dulu Ben, cabut dulu Ben Belakang lu Ben Lu mati Ben ya aku buruk Gua udah bilang lu mati ya jim apa orang aja sih no. yeah. kamu? tuh bener? mau kan? mau kita beda apa nama <laughs> si Wiki? apa ba ya baru di awal udah. <laughs> sini sini. ini ini yang nggak ganggu itu bocilnya, sih. sisanya mah canggah. true. real bocil pengantian. pertama pertama tadi sini guys, emang gini, kalo di game tuh selalu ada bocilnya, siapa? bocil ini, jadi. Wujo ga mati, wujo mati Woh, gara udah jauh, gara udah jauh Dia... Ya, Mele-nya jauh Ait Agak banyak ya Partikel yang ngejar temp tembak itu dia ngeluarin Partikel-partikel gitu Iya, iya, iya Masukin, ven, ven, cemput, ven, cemput, cemput Kucil, kucil Tapi, ah. cara mainnya sekarang ketawan sih Aduh, itu udah gue heal padahal Timingnya banget Diki. Eh salah. Mana ya cara cepetnya? Nah, capek. Bener nggak sih kalau kalau misalkan di itu bukannya menin di ini ya? Make apa namanya pisau ya? Kalau nembak dia buncat gitu, bang. Kecuali pakai, iya pokoknya jangan pakai yang diameter kecil aja. Nih ngamuk cokgand, nah, cokgand, ya. sekali gus gitu, terus sniper. Jangan pistol, berarti. Kita coba dulu di kalau bisa pabur dulu ya. Nih, big five. Wah, banyak sekali. Udah, udah, hei, udah. Oke, okay. Seket dia udah dulu. Iya, dia meletak terakhir, Renet. Merempati. Nah, ga sih, Dia asing bola bawah asamina turun nanti dia Siap, dia mati oh, dia. Pada, pada khabar, ya. mati Eh, udah mati deh tadi sih Atau, coba ya keluar portal bisa tidak bisa tidak. Portal hilang udah hilang Hilang udah ya, masih, masih Gara-gara kita, <tuk> gitu, kita gitu. ngerti juga. Atau detik, kan? <tuk> <tuk> Masalahnya, kita nggak bisa inginkan revive juga. Nih, ada apa? Ai, aku sedih dan aku cari dulu guys. Berarti jangan jangan di bawah tengah dia ngebelit bawah. Thank you Itu yang nembak-nembak dari high-nya tuh. Terus di pinggiran gini. Oh, wow. Seperti biasa guys, setiap kita langsung pasti kita do kali mati, do kali gagal, atau paling terakhir berhasil. Kalau benar. Mati, ya mati, mati, mati, mati, mati. Aduh, sedikit lagi <guluh> Bocilnya kebocil Gimana, ya? Gimana ya? Iya, makanya pas lagi bocil keluar, kita prioritasnya ke bocil dulu Lajib Nih eh. Tau, tau, tau, gua keti omong dulu deh satu nih Eh, yang terakhir udah ber pasti berhasil Aduh, berarti ke pinggir-pinggir, pinggiran jangan menuju di tengah. Oh, pinggir. Eh, dia, ada mencekel kecil juga dong. Era, era, era. Anjir. Di jump scare gocok. Awas oh, depan lu <laughs> Tangannya udah di.. Awasus Udah ke bahan dulu lah <laughs> lu. kecilnya dulu inget Awas yang pas mati dia yeah. meledak heal dah. Hai, anjir! Inpeko nangkep sialan. Oh my god, ngilangin hadiah sih? Mata juga Enggak. ada batunya. Hai, hai, hai, hai, hai, Okay, aman tuh. Eh, jangan lo kayak sana sana sana hidupin hidupin hidupin. Thank you. Ah. No. Yeah. Anjir, ampun dah gue mah. bukan perlu ah, jauhin dulu tuh kan jangan langsung lagi gue gak nempa milih. Oh, udah. waduh, waduh hilangin radiasi tuh pakai apa ya itemnya? Batu, tapi batu emang habis Abis halat item sekarang Lagi down mah Iya, makanya Kok bisa apa gitu yang ya buat Ini orang. siapa, Findi? Wah, ini gua Gua abis matanya Buat ngehealnya abis Dupin Fendi Satu lagi, gua lagi, gua dua lagi GG Gaming Kok masih tiga dong? Yaudah, gapapa, <laughs> ya, lu jangan amat mati Satu lagi gua kalau mati ya, percobaan keempat berarti. Eh, jauh, jauhin lu, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, gas, gas Mana yang gede? Awas, salah, salah. Carian kecil, carian kecil. Ah. Sakit ya, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit banget, sakit banget kecil. Allah kok Dekiri bakar dong. Di, di mana kan? Nah? Di, di depan lo. Awas min dua arus ada sesuatu. Kabur dulu nih. <laughs> tungguin, tungguin mati, lo. Mati, gue mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati. mati. Hahaha. <laughs> Gila, tuasannya. Otiu botti. Matiin deh. Iya. Gila. Oh, dekat. Dia nyetau dekat atau masih Randy kok Udah gini deh gue Gua yang ngincer utamanya lu pada yang kecil-kecilnya dulu. Nyumput-nyumputannya main nih. Gua paling yang ngincer dianya. Yang kecil-kecil juga rese anjir makanya bawa ke pinggir dulu yang penting jangan ya, jangan dikepung berdua sama kendaraan desa sama sama sama sama aja sih. tuh sama mana mana sih gitu aja uh kenapa gua? langsung mati tiba, -tiba. Hidupin Fendi, hidupin Res hebat anjir Masih danes tuh akah Levi Vali Gue mah jadi, eh, Levi Vali Oish Poce bangke Alhamdulillah, Alhamdulillah itu lagi rak Jangan di tengah, gila-dahlah tengah tuh Dia nembak ada hive-nya. Hive ada hive mana sih? Itu yang yang kayak kotoran gitu. Sampai tuh tembak. Nembak kalau si bosnya lagi ngulti dia ikutan. Oh iya dong. Kada dia tunggu jadi mau belain Pendy bodoh amat. Nih kok hijau. Hey, sini wei Sabar. Hmm. Gua kena kada sih. Wah sakit okay. Oh susah Yo ulti ulti ulti Tahan. Masih di bawah nah. Tahan ulti ulti ulti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 mati sih gua nyok oh nggak tuh <laughs> kalau lihat tempat gua pasti lo tau kenapa gua mati ah uh, iya tahan lu tahan lu thank you awas awas awas sialan kamu juga hidup ini ya, <laughs> gua ke gimana anjir maksa Oh iya ada waktu ya. Wah hey. lari-larian udah cukup sih Ih, jalan okay. ayo, guys, bisa, guys, ini bukan bos kintil ya, guys Hai, opsional, kenapa kita harus ini opsional oh, kayak gini aja? Hai, hai, lagi digit lagi lagi, Nice Ah, oh, jeeet Akhirnya wah, wah, mah, lu dapet radioaktif, cool Coba sih buat weapon itu Kalian ini opsional ini <gul> Aduh <gul> Bukan buat utama <gul> Stressing as e, iya tuh, dia tadi nih udah ga ada jalan lagi Mau kemana coba? Iya Oke, okay. okay. Di tuh akhirnya dikemain kok asal gue kelewat sini Gak mau apa Ternyata ini opsional ya udah balik dulu ke rumah lah cukupkan upgrade aku sumpah besok mau balik balik <tuk> oh, udah water thin cara ya, guys ayo. karena kita mau upgrade upgrade Kecil. dulu travel aja Kasih cek kayak udah beres upgrade nya langsung travel aja Puffin ga denger Oh mana ini Helcum, Helcum Helcum, ooooh Depan 40 Helcum katanya uh, Coming. Tekai lift You run out, wow Eh, balik, balik aja eh. ya, jangan masuk situ lagi Mau kata lagi aja. Eh. Mau lagi ya lo sih eh, ya bisa lagi Iiii.. nampak enggak Jangan Gitu kan wordnya cuma satu doang Kok bisa ya, ntar Tahan banyak Anlock weapon Em bener kesini nih, Soalnya udah di, di -tiap, tiap boss materialnya beda-beda Soalnya tiap boss tuh Ada alien gun nggak? Oh, atau boleh Nunggu kalo pencet em ini udah kayak exforce mohon Jernyanya em bener Gue tadi udah sini ya eh, sebenarnya kita harus keluar dari sini sih buat travel atau belum ya? apa nggak travel aja tadi? kita nggak lokasi kemana? nggak, yuk, ngulang ke yang ke itu lagi aja ke yang terdi padang pasir, dong? No enggak? Namanya, lainnya, kita lupakan. Ya. ya habis stamina. sempet-sempet nih dong Kalau lo kena corrosion dia yang nurunin armor Kalau radiasi apa tuh tadi travel lift dungeon berarti ya? iya yeah. Ongga aja bener Ya ngajak pak sih Kepencet kan? Lu venti fire Saya weapon lu level berapa anjir lu main sendiri <tuk> Mencobain ya. kan? Oh, Coba jam aja mampu. tuh kayak ngelag-ngelag -like -like jalannya Lebih ngapain lebih bidikan hmm. deh daripada gua Iya, yeah, jadi jadi tumbal ya. Tap Chen M. Oh ya yeah, benar tuh kan belum ke explore. Yeah, iya dari checkpoint yang tengah ke atas. <laughs> Salah jalan gitu. Ini udahlah nggak apa-apa. Sengajanya dapat bonus. Bonus mode. Icy Barbarian here. Tuh, jadi kalau oke okay, anjir, seberapa atau secondary? Hmm, tiga dari udah aman. Hai, gede tuh oh. Ah, kerasas ya hai, oh, hai, dulu topengnya hai, okay, okay. Mini bus, eh, mini, mini bos. Hai, udah, gue lanjutkan di sini puluh sekali ini. Minibusnya, hai, semuanya di sini ngeselin. Ini saya mau yang spear lagi, siapa aja namanya kedeng-kedeng. Wow. What? Ini bos. What the hell? Gue sedot duit anjir. Sampai Ha gue, temen lu. <laughs> out. Biar yeah, Oh iya yeah, I got Nobody give me one I'm Emo yeah, Ya, coba mati tuh Mati gua Mati gua mandi. anjing Anjing, anjing in Waduh, udah lagi like tubuhnya ya ah, Itu Oh itu ya it. Ini bos. nice shot Terus masih apa dia? Masih apa Mana ini? Udah jalan. Ini di jalan. Ini, eh, ini sini? Kini ini diingat. Itu Itu dah anjing Bunuh lah anjingnya Ya, biar tuh Eh capek orang gua gitu. Itu kenapa diemnya sih Vindy? Ntar itu yang diem sudah kita atau Vindy? Itu tembok, tembak tembak tembak Ini apaan? Tangan eh... Kayak apa ini enggak bisa? Gua oh. wow, punya apa? -apa. Glowing rod bukan? Coba pin coba. Tuh ada barangnya enggak? Barangnya apa? Gua bukan glowing rod anjir. jelas Iya enggak tahu di sini ada enggak? Enggak ada kok. Wah. Ya, eh darahnya orang. Derek udah gua bakar, gua bakaran cok. Tuh gua bakaran cok. cok. Udah mati ben. Ben. Kenapa habis HP? Ada gua juga. Oh, berarti lo dulu nyari dulu. jalan lagi. Tuh, tuh ada jalan. Nyari dulu berarti kita jalan. Ya, ini ada. Jalan. Nah, Jangan. Jalan. Ada mana, sih? Something is moving. Nah. Itu siapa? Oh, itu Vindi. Tembak. Orang kayak gini ah. anjir. mana naiknya? Ini bukan yang tadi. Beda ya nggak bisa naik oh lihat mundur tuh ada jalan lagi tuh jauh dari dari masuk ke kiri tuh. itu itu bukannya jalan ya lu tahu gw ya nggak ngejil tau tau darah darah apa apaloh ngapain Gaston cedera kita. Nggak setan enggak tahu menghangatkan tubuh aja Udah. <laughs> darah juga darah darahnya juga nggak nambah anjir idiot <laughs> <laughs> <laughs> <Enggakkan diri. laughs> kata, <"Song>, <laughs> kita nggak mau berdiri iya kata gua menghangatkan dia over there enaknya mencar berarti ya out apa tuh lebih rapi gitu nah oh, gitu apa kok gua <laughs>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 Tiba-tiba teman join acar lagu ibu guys. Sudah biasa. Ada gede. Tuh yang kita kenapa ke gua lagi? I have an no idea aktif hey, di guys? Ih, masih <laughs> hidup. <laughs> Oh, okay. oh. oh. Hang on! Oh. Oh. <laughs> oh. Sangat aw. Oh. Itu kabur, itu kabur. Ada bebeknya gara-gara banget. Terus mati. sudah ada sini, ada resep poin-poin. tadi, apa bos? Ya, video dulu, video dulu, video depan, video depan, depan, depan, Gini. depan, depan. Nah, ya itu hmm, <laughs> <gulis> sama hmm, dua hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, satu set, hmm, hmm, hmm, hmm, ya hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, ada hmm, hmm, hmm, ini, tiga... hmm, Makanan sekarang ya, tiga, tiga, -tiganya <tuk> yang <tuk> gue pakai. Nah, nah, ya, ada bukan dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, udahan nggak udah 238 dua tiga delapan oh save dulu ya di checkpoint ancient core nah udah deh kuat Nggak enggak Udahlah, aja langsung. Ya udah. langsung DC aja aku guys, soalnya udah jam segini. Kita mesti berganti game ke Hell Kami.